Di abad ini adalah abad penyucian dan penataan, abad penyucian dan penataan tentang negara kesatuan Republik Indonesia Memang negara Kesatuan Republik Indonesia Wajib disucikan Dan setelah itu kita kembali Kembali Siapakah yang mensucikan negara kesatuan Republik Indonesia ini, dan siapakah yang menata kembali, baik pun yang mensucikan maupun yang menata kembali, yaitu nilai? nilai luhur kesakralan yang di negara kesatuan republik indonesia dan kesakralan seperti kesakralan lambang negara garuda pancasila kesakralannya sang merah putih kesakralannya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia kesakralannya sumber proklamasi kemerdekaan Indonesia di alinar tiga dan kesakralannya Sumpah pemegang dan kesekaranya, fatwa jihad yang menimbulkan yang menggagalkan sekutu akan mengembalikan penjajahan Belanda di Indonesia yang menimbulkan kota pahlawan Indonesia yang akan menimbulkan yang menimbulkan hari lawan Indonesia dan lain-lainnya kesakralan kesakralan itulah yang membersihkan Indonesia dibersihkan yang mengkotori Indonesia itu Dibersihkan dari berhala-berhala kekuasaan, dibersihkan dari itu. Toyo-toyo <tuh>, perjalanan dibersihkan dari melati-melati yang berserakan dibersihkan dari bintang-bintang yang lugir, yang mengkotolikin ke kemalsian, yang merasa menjadi Tuhan kekuasaan di Indonesia. Dibersihkan dari puntung-puntung yang tidak bernilai dihanyutkan oleh tsunami oli syuram kol laut tapi mana pilih dari tulul-tulul yang ber Rantakan Di sepanjang jalan Itu semua Wajib Dibersihkan Karena itu semuanya Tidak bisa Dilepaskan Dari Isinya Alinea Kesatu kemerdekaan itu ialah hak asasi segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dibersihkan setelah itu ditata ditata agar supaya Bangsa Indonesia ini tidak dikoplokan oleh pelkoplo yang sudah dihimpun beberapa ton. Ini akan mengkoplukan, akan membentukkan, akan membodohkan. Bangsa Indonesia ini, agar bangsa ini menjadi bangsa yang bodoh, padahal itu termasuk tujuan negara memajukan kesadaran agar mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia melindungi seluruh tumpah darah Indonesia mencerdalkan kehidupan bangsa Indonesia menertibkan dunia ikut merupakan dunia dengan dasar perdamaian api perdamaian dan Pemerdekaan, kemegahan abadi, lihat sendiri si di dalam alinea keempat. Jadi, jangan ada merasa di Indonesia ini ada berhala-berhala yang menguasai kemanusiaan yang adil dan beradab. kita sudah menyaksikan sendiri sudah merasakan sendiri kita mari di obrak abrik beralah beralah puntung-puntung terapung itu doyol-toyol yang berseratan sampai akan pelantikan organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia ini merasakan seluruh dewan penyantin merasakan merasakan maka tidak bisa Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia ini dipisahkan dengan Siti itu tidak bisa. Tetap di mana saja, kapan saja, waktu-waktu ulang tahun di saja, tetap. Dengan organisasi ya sampai waktu seminar internasional di Gedung Asia Afrika Bandung, pun tetap hadir dengan organisasi CITIGIA. Jadi tidak bisa dipisahkan. Baik pun dalam keadaan sehat, maupun dalam keadaan kurang sehat, maupun dalam, dalam keadaan diopera abrik kalau doyul-doyul itu, yang bentayangan di sepanjang jalan, yang aku sok-sok tuhan. Penguasa, la natullo al murafiqin, la natullo al kadirin, la natullo al zulimin. Itu orang terhadap tanah air kita. Apa yang di dalam pesantren kita itu? Monumen-monumen yang saya bangun, semua itu sakral. Ada monumen umpah pemuda, ada monumen sang, sang merah putih ada Monumen Pembukaan Ondang-Ondang Dasar 45 itu kitab sucinya negara kesatuan Republik Indonesia apa negara kita ini negara kesatuan Republik Indonesia apa negara kesatuan Polisi Indonesia apa akan dua diubah menjadi negara yang berkuasa itu di Indonesia apa riksetat apa maksetat tujuan negara kita itu di kitab suci nya negaranya Tuhan, itulah kitab suci nya negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah air amertanya, air suci yang mensucikan air hidup yang menghidupkan pikiran rasa. Sekarang yang menyegarkan jiwa-jiwa besar Indonesia ini, tapi kau tidak tahu diinjak-injak. Pancasila diinjak-injak, proklamasi kemerdekaan itu diinjak-injak, sumber proklamasi kemerdekaan diinjak-injak. Lambang negara sila Pansasila diobrak diinjak-injak Tidak tahu perbedaan antara sakral yang kakus oh. Yang tidak sakral nah, Akhirnya kesakralan-kesakralan itu budaya resonansi getar-menggetar sehingga menggetarkan seluruh dunia merontokkan bintang-bintang berhala ini abad ini abad ini abad pembersihan dan abad penataan kembali nilai nilai Indonesia raya itu yang harus kita pahami betul-betul abad ini Abad Tujuh, Tujuh, Tujuh, Tujuh, Tujuh. Abad Pitu, Pitu, Pitu, Pitu, Pitulungan Allah yang Maha Kuasa. Ya. Saya tidak perlu menerangkan panjang lebar, sudah tahu. Kalau pertolongan Allah sudah datang, wafatku pintu-pintu tertutup terbuka, topeng-topeng rikayasa terbuka, tersingkat topeng-topeng ini, tersingkat doa. Saya sudah, setua saya ini, sudah usia 94 tahun, saya tidak akan mundur memperjuangkan nilai-nilai Indonesia. jangan Jangankan kamu getak, titik jarak penghabisan pun saya tidak akan mundur. Membela Kesucian Sang merah putih Makanya bunyinya itu Sang saka merah putih Bukan kita menghormati Warna merah Bukan kita menghormati warna putih Tapi yang dilambangkan Warna merah Keberanian kena benar Putih kena suci dan itu darahnya semua para nabi, para Fahyusuf. Semua. Tidak ada nabi itu yang licik, yang pengecek tidak ada. Mesti berani membela kebenaran. Dan suci semua nabi licik. Bayangkan peristiwa di Surabaya dipicu dengan penghinaan terhadap sang merah putih apa yang terjadi walaupun diancam Surabaya akan dilumatkan dari udara, dilumatkan dari laut, dilumatkan dari darat sampai Korban suci jadi tiga ribu lebih, mayat bertumpuk-tumpuk di lorong-lorong. Tapi ap apakah menyerah? Tidak menyerah. Hanya dijawab satu kalimat saja. Ancabadu, Allahu akbar. Allah Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Perkasa yang menolong kita gempar dunia. Siapakah akhirnya? Perang dunia ke-25 tahun jenderalnya tidak kalor, tapi melawan melawan jati diri bangsa Indonesia mati. Ya, no, mati jenderalnya mati, Malabi mati di Surabaya bagaimana dunia gak gempar. sekutu dilecehkan padahal raksasa dunia yang akan menelan negara kita ini baru usia 7 bulan. Usianya negara kita ini baru 7 bulan. Raksasa dunia kalah dikalahkan gagal total dikalahkan oleh bayi Indonesia hanya 7 bulan. Agamin kita harus wajib syukur atas pertolongannya Allah. Bertolongannya berkat Allah, rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa hanya Allah, hanya Tuhan, Sang Widhiwasa. Tidak ada lain. Jangan sampai kemanusiaan ini luntur karena benda-benda perak. Benda-benda kuningan, benda-benda emas yang ditempelkan di pundak. Bagaimana manusia ini paling mulia. Hanya ditempeli di pundak saja, luntur ke manusianya. Tinggal beraholonya, petoro-kolo. Petoro penguasa, kalau waktu... Pung-pung kuasa, ngemplok manusia uh, Diinjak-injak Saya menyaksikan diri Merasa kesendirian Rumah saya itu loh saya ini. Di kontrol Di sangkan ada Di dalam tanah ini Perlindungan Bapak, saya sama sekali dia dihormat padahal sudah saya sampaikan demi untuk kebaikan kita bersama dan negara Indonesia raya kembalilah kepada tempat masing-masing tidak mau kembali apakah tidak menyesal nanti kalau terbuka jawabnya tidak buka saja sekarang sombongnya itu beraulah beraulah sombong kementus kemelitih kematik Ada oh, apa yang terjadi sekarang dunia menyaksikan rontok rontok rontok bintang-bintang rontok lucu bintang, bintang, nuju mungkah darab dalam surat takwir, surat menggulung namanya, surat takwir, wa ijan Ketika bintang-bintang luger, kuwiro tergulung, disapu besi ke tsunami, puntung-puntung terapung. Saya waktu itu di Surabaya, saya bermimpi membongkaui puntung-puntung rokok ini terapung. Saya yang mimpi. Saya waktu itu tidak paham. Apa ya isyarat kok saya membongkaui puntung-puntung ini. Akhirnya baru paham setelah puntung-puntung terapung hanyut ke laut. Karena sudah begini, sulit kelas sudah merosot masuk ke jurang lumpur kesia-siaan. Sulit Atang mengangkat lagi payah-payah. Ini sudah diketahui seluruh dunia. Kataan saya memingat, saya iman mengingatkan mengingatkan, tapi tidak didengar ketutup oleh beroroh beroroh ya, Yang terserah kalau begitu. Kalau tidak menyesal. Sekarang menyesal apa tidak? Uh, kalau menyesal sudah tidak berfaedah Penyesalan terakhir. Jangan dikira sekarang sudah selesai. Jangan dikira. Apa ancaman akan membersihkan setelah terbongkar akar? Meneruskan sampai akar-akar. Ini janjinya Polri setelah kabur kisentil oleh Jokowi presiden Jokowi sentilan Jokowi ingat saya saya baca di TV ada tiga sentilan sentilan pertama saya kami mengingatkan polisi polisi coba coba pikir sendiri yang diingatkan kok polisi bukan angkatan darat bukan hal Pikir sendiri itu, itu pertama. Yang ketiga jitu di, di, disebut itu. Yang ketiga yang kedua disebut itu. respon setelah disentil Jokowi Presiden ibu pekerja Jokowi coba pikir sendiri kalimat itu. Nah ini sekarang Jadi praktek-praktek 30 aspek -praktek muncul lagi Jangan mau menyerah menyerah Adepilah nah, segala Sifat-sifat buruk Sifat-sifat petorokolo Sifat-sifat nini permoni, gak ada bisa aja. Kalau kita mati peka itu, kita mati suci, mati syaitan. Kariman almut syaitan. Sekianlah fatwa saya ini yang memang keras selama ini nggak pernah saya enak. ini keras keras dipaksa supaya saya berkata keras memang ada yang masa yang masa keadaan Itu. ingat kesakralan kesakralan negara kesatuan republik jangankan kamu sekutu saja sekutu saja itu dilawan oleh jati diri bangsa Indonesia omah kamu puntung-puntung terabung puntung-puntung <tuh> <tuh> terabung Da, waktunya ini ini seleksi alam dari Allah taala idza ja'a nasrulllahu wal fathu war aitan nasa ya tukhuluna fi dinillahi afraja adalah di dalam surat takwir pertanyaan fa aina tazabun ke kamu pergi mana kamu pergi mencari bukti-bukti bahwa jadi ini tempat aliran keras mana cari bukti celorong-celorong Indonesia tidak akan ketemu Pak Aina Tadabun, kemana kamu cari bukti yang tidak bau harum, harum menjelang langit, harumnya menghambar seluruh dunia, bukan Indonesia. Pak Aina Tadabun, kemana kamu mencari sumber bau bangkai? di seluruh Indonesia sudah ketemu semuanya sudah terbuka nah, kalau Allah memberi pertolongan tidak usah berselang bulan tidak usah berselang hari nah, berselang saat saja jam sudah terbuka oh. inilah pertolongan Allah kita wajib syukur Abad ini Memang abad oh, no. Pembersihan Pembersihan Supaya Kebelas negara Yaitu Pembukaan undang-undang dasar ini, Dibersihkan Dari Cacungu-cacungu Dari pekecat gitu. Dibersihkan dan setelah itu, kita tak kembali. Sekianlah, ketua saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.